Baiklah para sahabat untuk menemani santai bagi kalian saat ini Bami akan menyuguhkan kabar bahagia Dari idola kita Langsung saja para sahabat ya pastinya memang warga Konoha Sudah menantikan sekali Kejutan dari single terbaru Bunda Lesti Para launching hari ini Untuk single Lesti dengan judul Insan biasa di Jalan Pulau Selatan Nomor 8A Penjaringan Jakarta Utara Tanggal 15 Maret hari ini Pukul 18.30 Waktu Indonesia barat Jadi jangan lupa para sahabat Tetap semangat Tetap kompak, makin solid untuk kita semuanya, dukung penuh karya-karya Lesti Kejora. Dan untuk berikutnya, bersahabat kita simak juga. Sudah tayang persahabat, ya untuk lagu insan biasa di channel YouTube nya Lesti Channel, dan ada di Spotify juga persahabatnya karena sudah ada di sana. Beneran banget nih lagunya bikin merinding, luar biasa Mudah-mudahan tentunya karya Bunda Lesti selalu diminati oleh banyak orang Kita lihat juga para kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar Sudah ada di Youtube Lesti Channel dan Spotify Beneran lagunya nih relate banget sama orang yang sudah berumah tangga Bagus banget, beneran yang dedek itu bisa ngasih nyawa sama lagunya Jadi sampai banget ke kita yang dengerin tuh para sahabat Masya Allah yang sudah lihat, pastinya persahabat yang merinding banget nih dibuat oleh Bunda Lesti yang sudah menyanyikan lagu insan biasa dengan penuh penghayatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita juga persahabat ya sebagai fans tetap dukung yang terbaik buat karya-karya Lesti kejora hingga komentar pun di sini memang banyak juga diberikan. di antaranya persahabat dari Hakan Hakaniati, masya Allah, terberakallah, benar banget, Dedek selalu bisa ngasih nyawa di setiap lagu yang Dedek nyanyikan, sehingga sampai ke telinga yang mendengar, masya Allah, Bismillah, semoga lagunya booming dan trending, amin, Allah, amin, amin, masya Allah, Bismillah, persahabat, mudah-mudahan lagunya bisa trending dan booming di mana-mana. Untuk berikutnya persahabat sini kita lihat juga ada informasi untuk warga Konoa Persiapan streaming, rilis single Lesti hari ini Yang pertama gunakan Youtube Premium Bisa uji coba nih persahabat ya Daftar Spotify Premium Satu hari saja Dan berikutnya trendingkan di Twitter Hashtag Lasti Insan Biasa Penulisannya ini huruf kecil semua nih persahabat Dan untuk berikutnya sama-sama up konten di TikTok dengan hashtag Lesti Insan Biasa Wow, Masya Allah para Yuk, untuk warga Konoha Persiapan streaming, rilis single Lesti Kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita Lakukan serempak ya bersama-sama support single baru Lesti Kejora Insan Biasa Ini yang ditunggu, ini yang dinantikan Alhamdulillah hari ini bisa rilis untuk single baru Bunda lesti kecora Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat cedukan semalam. Apabila ternyata mampir tentunya di kota Bandung, ini luar biasa juga persahabat. Masya Allah. Dan tentunya Papa Bilar juga memberikan informasi yang sangat abad penting Karena hari ini bakal launching para sahabatnya Papa Bilar Tentunya akan membagikan produk MRB Terkhusus untuk fans yang luar biasa Ada Leslar, ada Lesti Lovers, ada Lovers Itu akan mendapatkan tentunya hadiah dari Papa Bilar Itu akan mendapatkan produk MRB Clothing line Semangat ya untuk kita semuanya dukung penuh karya Lesti Kejaran dan Papa Biru juga menyampaikan Untuk tayang, para yang ada di Leslar Entertainment Dan Youtube 3D Entertainment untuk hari ini Bismillah Mudah-mudahan semangat Mudah-mudahan tentunya kita juga semuanya diberikan kesehatan Dan selama selalu kompak ya Untuk mendukung karya-karya idola kesayangan kita Ini Masya Allah Bismillah lancar untuk acara hari ini Tidak ada kendala apapun, persahabat ya Bismillah mudah-mudahan ada live di Leslar Entertainment dan 3D Entertainment kita selalu menunggu dan selalu menantikan kejutan itu yang akan disuguhkan langsung oleh Lesti dan Rizky Billar pastinya untuk selanjutnya persahabat kita lihat juga ternyata Papa Billar ditemani istri tercinta nih Bunda Lesti di Bandung semalam itu ada acara persahabat namun dibikin salvo banget ya dengan Papa Billar yang memeluk erat bahunya Bunda Lesti Aduh Masya Allah Ini takut kenapa-napa nih kalau sahabat jadi kerumunin oleh banyak orang Idola kesayangan kita terkhusus Bapak bilar gercep banget nih ya, Melindungi Ini suatu kebahagiaan Dan keseluruhan suatu kebanggaan Untuk kita semuanya Komentar pun banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Nice underscore when Masya Allah kalau lagi banyak ibu-ibu di situ, apakah sengaja ketemu les lagi itu atau emang ada acara ngundang ibu-ibu itu? Ya, btw, semoga launching lagu les hari ini lancar dan sukses. Amin. Ada juga bersama tanggapan lain dari akun Atalah Fadil Jangan lupa nanti model video insan biasa di YouTube 3D Entertainment dan launching di YouTube LA jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Semangat untuk keluarga Konoha? Malam ini kita akan menyaksikan model video. Lagu Insan Biasa Langsung persahabannya diproduksi oleh Papa Bilar Kita masih menunggu cedukan lain hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube DefoTV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya ini informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.